Bismillahirrahmanirrahim Yang Saya muliakan Mudir Ma'had Al-Irsyad Ustaz Ujang Hafirahullahu Ta'ala Masya Allah Kenapa jemaah Yang saya hormati para ustad, para staf Dan yang anda banggakan Para santri-santri mahad Al-Irshad Dan pada hadirin Anda ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Al-Ladhi Bi ni'matihi tatimus salihan Segala puji bagi Allah Jalla jaladuhu Yang karena nikmatnya Kebaikan-kebaikan menjadi sempurna Kita perlu menumbuhkan Di dalam jiwa kita Mengukir di dalam jantung kita Bahawa Alhamdulillah Rabbil Alam Terkadang sebagian kita melakukan perbuatan baik. Mungkin dia berkontribusi untuk sekolahnya, untuk kedua orang tuanya, untuk bangsa dan negaranya. Tapi ingat Alhamdulillah yang pantas dipuji yang pantas disanjung yang pantas dipuja hanya Allah Jalla Jalla jangan sampai sebagian kita seperti Korun Korun itu melihat kesuksesan dia keberhasilan dia kekayaan dia apa kata dia apa kata Korun Qala inna mautituhu Ala ilmin indi. Aku dikasih seperti itu karena ilmu Yang diberikan kepada aku Lupa menyebut Allah Azza Wajalla. Allahumma Salli wa sallim Wazid wa barik wa an'im Ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana muhammad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 Dari mana? Dari, sini. dari sini. Rumahnya sini. Rumahnya di sini, masya Allah. <tuh> Jadi nggak nggak mondok Barak ini di rumah sendiri. Tapi <tuh> Barak dari abis subuh sampai sekarang berapa kali sholawat buat Nabi Sosalam? <tuh> <tuh> Dihitung nggak? Cinta nggak sama Nabi salallahu. Apa buktinya? Sholawat paling nggak lah. Nih santri-santri aliran Syariat Syiarnya tiap hari bersolawat buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu enggak butuh solawat dari kita cama. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan malaikatnya bersolawat buat Nabi Sallam. Tapi Allah mau kasih kemuliaan buat kita. Kalau seorang santri tidak memberikan contoh untuk dirinya sendiri. Padahal Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Mana selawat kita, juga? Jangan meninggalkan masjid subuh kecuali selesai selawat. Bikin mungkin ada yang mau salat 100 kali buat Nabi alaihi Qul Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wallah jamaah, nanti kita akan menyesal pada hari kiamat. Tatkala kita, kenapa aku kok enggak nambah amalanku pada waktu itu? Udah dikasih tahu sama ustaz, udah diingatkan sama ustaz tapi tiada guna penyesalan itu saja semoga salat itu bersambung untuk keluarga Nabi alaihissalatu wassalam untuk istri-istri Nabi nah tentu, siapa namanya? sebutkan lima istri Nabi AS. khadijah Aisyah Hafsah dan lain-lain. Naam, kau ujian sebutkan 5, antum sebutkan 1 dan yang lainnya anak Ana enggak ingat, Masyaallah. Kira-kira dikasih nilai berapa itu? 1, Cuk. Tayyibarakallahu fiik. Ya, kita juga perlu berselawat buat Nabi dan buat keluarganya dan buat anak cucu Nabi alaihi salatu dan untuk setiap umat yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd Siapa yang datang ke sini karena dipaksa sama orang tuanya? Angkat tangan. Angkat tangan cuma Gak ada. Alhamdulillah Dari hati semua kayaknya mereka sir. Masya Allah, Masya Allah. Mana? Ketutupan tembok. Oh iya Mana yang angkat tangan tadi? ya jemaah hampir semua kita itu datang ke pesantren dengan dorongan dari orang tua karena kita awalnya nggak tahu pesantren itu ada apa enggak kita hidup ini yang hidup di dunia luar kemudian orang tua ingin kita jadi orang soleh sebagian anak berpikir bahwa orang tuanya mendolimin dia Anak-anak sama ibu anaus kenapa dizalimi dimasukkan pesantren Allahu akbar Itu ibu antum sedang memberikan mahkota buat antum sedang menggandeng tangan antum untuk meniti tangga-tangga menuju derajat yang tinggi syahdan Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat Bagaimana ibu antum atau bapak antum membawa antum? Untuk apa? Untuk berburu. Pusaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu tidak mewariskan iPhone 14. Enggak. Antum lihat. Orang sekarang berebut iPhone, berebut handphone, berebut berbagai macam kegemerlapan dunia. Kata Nabi SAW Jadi orang tua Antum itu bawa Antum ke sini Agar Antum pulang dapat warisan Rasulullah Alaihi Wasallam Bukankah ini sebuah kemuliaan jamaah Ketika Antum mati Rumah yang antum bikin, antum akan tinggalkan. Sebagian anak mungkin nunggu mati orang tuanya. Kok nggak mati mati, bapak ya? <Syukur> Kenapa? Karena yang ditinggalkan rumah. Coba yang ditinggalkan orang tuanya ilmu. Nggak ingin bapaknya mati. Nggak mudah mudahan panjang umur, bapak. Panjang umur. Kenapa? Masih susah. Zat. Nah, alhamdulillah. Kenapa kita berbicara tentang berbakti kepada orang tua? Karena terus terang, ana pernah jadi santri. Ana pernah meninggalkan orang tua belajar. Kita itu kadang-kadang sibuk dengan kesenangan kita. Belajar, bermain sampai lupa sama orang tuanya. Kapan ingat sama orang tua? Kalau fulusnya mau habis dilihat uang sakunya habis baru ingat sama orang tua. Betul? Aibati billah. Pada suatu hari datang seorang sahabat kepada Nabi alaihi salatu Ada yang meriwayatkan dia dari Yaman. Datang ke kota Madinah. Dia mengatakan ya Rasulullah Inni ubayi'uka Inni jitu ubayi'uka Alal hijrah Aku datang ke sini Untuk berbayat Membuat sebuah Janji suci hijrah Ke kota Madinah. Tapi dia mengatakan Walakat taraktu abawaya yabkian Aku meninggalkan kedua orang tuaku dalam kondisi menangis. Kita lihat bagaimana nih orang dengan kesadarannya dalam rangka meraih surga Allah Azza wa dia pergi meninggalkan kedua orang tuanya untuk hijrah untuk menjadi lebih baik lagi menuju kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi karena orang tuanya menangis apa kata Nabi alaihissalatu Irji ilaihima Fa adhik huma Engkau pulang balik kepada kedua orang tuamu Engkau bikin orang tuamu tertawa Bergembira Sebagaimana engkau telah Membikin keduanya Menangis Anak-anak ini Yang nggak betah di pesantren yang kepingin pulang ke rumahnya kira-kira kalau antum pulang ke rumah orang tua tertawa apa menangis? nangis orang tua ya Allah nak kok pulang nak? makanya antum jangan menganggap hadis ini oh kok gitu Ustaz, Anda mau pulang aja Ustaz supaya orang tua Anda tertawa enggak, nangis orang tua antum Kadang-kadang retail -kadang pun nama satu jam ini anaknya sudah tidak kerasan, nangis orang tua antum. Sampai ada yang orang tuanya harus tidur di dekat pesantren. Ada? Sedikit, bicara. Nggak. Antum harus tanamkan di diri antum bagaimana anak bikin kedua orang tua anak tersenyum, bergembira anak-anak ketika kita lahir keluar dari perut ibunda ibu kita semua orang tersenyum tertawa kita nangis nangis kita oh semuanya gembira dokternya gembira bapak ibu kita gembira semua keluarga gembira langsung bikin pengumuman alhamdulillah telah lahir siapa namanya <laughs> namanya siapa Rozie telah lahir Rozi tanggal berapa? Tanggal berapa lahirnya? Satu, satu Agustus 1900. Telah lahir Rozie. Oh, tahu jam. Gembira. Ya, antum bagaimana berjuang nanti ketika antum meninggal dunia orang? bukan tertawa karena mereka kehilangan orang yang mereka cintai. Nabi Ali sallallahu nyuruh orang ini pulang menjamaah dalam rangka membahagiakan kedua orang tuanya. Kalau ada santri yang pulang bikin susah orang tuanya takut enggak berkah hidup antum nanti. Kemudian ada seorang lagi di hadis Muawiyah as-sulam. Seorang datang kepada Nabi saw. Hadis riwayat Ibn Majah. Dia mengatakan, Atai itu Rasulullah saw. Ini Muawiyah mengatakan, Aku mendatangi Rasulullah saw. Fakultu ya Rasulullah, ini aratul jihada ma maka. Wahai Rasulullah, aku ingin berjihad bersama antum tahu makna jihad meninggalkan segala kenikmatan dunia bersiap untuk hidup cacat seumur hidup bagaimana sebagian sahabat tangannya terputus ketika jihad sampai mati seperti itu bagaimana ada yang matanya terkena anak panas sehingga tidak bisa melihat kalau bicara jihad Antum sedang menjual segala yang antum miliki, harta, nyawa, raga. Ini orang kepingin jihad, c'ma. Ya, Afdhabi dzalik wajh Allah dan dar akhirah. Aku berjihad dalam rangka mencari keridhaan Allah, wajah Allah dan kehidupan akhir. Mulia atau tidak, c'ma ya, keinginan dia. Sekarang anak-anak muda berjihad apa enggak? kalau pulang liburan jihad pusat. Ana latihan perang. Pakai handphone Latihan perang. Ketika ditanya sama ibunya, "Nak lagi ngapain, Nak?" "Latihan jihad." Jihad apaan, Mam? Jihad itu kehilangan segala kenikmatan di dunia ini. Kata Nabi SAW salat ahiyat ummu wa yah ibummu hidup masih hidup ibundamu qultu na'am ya rasulullah ya masih hidup qala wa ilzam rijlaha fa thamma al mau cari surga mau cari keriduan allah haus aja jauh-jauh engkau tetap berada di kaki ibumu di situ ada surga subhanallah jemaah itu ketika ibu tidak memberikan izin, ketika ibu ingin anaknya berada di sisinya, sekarang orang tua antum itu kepingin antum di rumah apa di pesantren? In di rumah apa di pesantren? Enggak ada yang kepingin antum di rumah. <SILENCIO> Kalau antum mau pulang liburan pusing orang tua, ya Allah mau pulang ini anak kalau bisa dia ngomong sama Ustaz yang Ustaz, kalau bisa ini enggak ada pulang 6 tahun Ustaz. Sampai jadi orang baru pulang. Mungkin bisa seperti itu Ustaz. Gimana setuju? 6 tahun baru pulang. Ya ma, kalau antum 6 tahun pulang, antum jadi jagoan-jagoan semuanya. Ya, ya, kita cuma sekarang belajar tiap berapa hari sekali pulang. Ya. Berapa ini yang tanya, Antum, siapa namanya? Anok ano, ano, berapa bulan sekali pulang Berapa bulan sekali pulang dua. dua bulan Dua bulan? Dari. Iya, Masya Allah Nanti mungkin dibikin dua tahun sekali Supaya Antum tahu bagaimana tatkala orang-orang itu -orang berjihad Nggak pulang-pulang jemaah dan menuntut ilmu itu Qasimul jihad Rizamiillah Sebagian berangkat perang Falaw la nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa ta'ifah Liatafakahu fidid Tidak semuanya berangkat perang Sebagian menuntut ilmu Seharusnya menuntut ilmu itu Ya sama lah Dengan yang berangkat jihad disana Tidak ada lagi laundry Nyuci sendiri Tidak ada lagi dimasakin Masak sendiri Siap masak sendiri oh, Siap ternyata, ternyata Bismillah dapur tutup nanti sudah Ada lagi Nah kita ingin antum pulang Itu jadi jagoan jemaah. Ya, jadi jagoan Bisa nyuci sendiri Bisa masak sendiri Nanti lulus Gak ada pengabdian di kota Pengabdian di tengah hutan Oke Antum berjuang di sana. Kalau antum tidak bisa masak, bagaimana? <tuk> Alu, mi insan, <kelakuan> Nusa. <men Giulia> <sukur> ya. Kita lihat, ada sahabat yang ingin berhijrah. Apa kata Nabi SAW? Tetap <tuk> kembali kepada kedua orang tuamu. Yang ingin jihad, tetap kembali kepada orang tuamu. Akhir beti silam. Ternyata berbakti sama orang tua ini adalah amalah yang agung sekarang. Kita kadang kalah kurang menghargainya. Jangan mengatakan aku masih kecil, Ustaz. Dia sejak kecil engkau harus berbakti sama orang tua. Apalagi yang sudah balik, yang belum balik tangannya. Masya Allah, Masya Allah. Ada banyak. Ini kelas satu. Nah, kelas satu. ingat ketika antum sudah balik malaikat sudah mulai mencatat kalau sebelum balik malaikat sudah mencatat tapi kebaikan-kebaikan ketika sudah balik semua keburukan yang antum lakukan apalagi kalau di situ ada unsur durhaka sama orang tua antum dipanggil Fulan dia sibuk dengan gamenya sampai tiga kali dipanggil siapa yang tahu ciketanya Jurek Jurek sini dia. ketemu di mana Jurek <laughs> Nam, Jurek ini Masya Allah seorang yang ahli ibadah dia punya tempat khusus untuk beribadah Bayangin dia sedang salat Allahu akbar. Su tahu hak orang tua kita itu begitu besar nih. Allahu akbar dipanggil sama emaknya. Ya Juraj. Kata Juraj, um um salatku. Aku putuskan salatku hadap ibuku atau lanjut salatku. Bingung dia. Bukan dia tidak ingin berbakti, tapi dia sedang kebingungan mana yang harus dia pilih. Dipanggil lagi, ya Juraj. Tanya lagi Umi um Amsolati sampai tiga kali. Akhirnya Juraj lebih memilih sholatnya. Ibunya sakit hati. Antum yang pernah bikin sakit hati ibu Anto, bapak Anto. Doanya mustajab ini sedang sholat. Jurek kata ibunya, oh, "Jangan matikan Jurek ya. sampai ditampakkan kepada dia wajah-wajahnya pelaku, dan betul dikabulkan doa ibunda. Bagaimana Jurek kasihkan yang berat sama Allah?" Ada seorang pelacur yang ditawarkan sama laki-laki engkau bisa gak ngodain juret aku kasih uang ah bisa datang ni pelacur godain juret-juret gak mau sama dia. akhirnya pelacur ini berzirah dengan pengembara hamil ketika lahir anaknya ditanya anaknya siapa anaknya juret bayangin ya doanya ibunya terjaman. Bagaimana Allah kabulkan? Padahal juan ini sedang sholat. Sedang sholat bukan sedang main game. Ketawa-ketawa itu. Ketawa, Karena anak kalau sedang main game, apakah dia tanya, Ya Allah, gameku apa ibuku? Ya Allah. Dia langsung dengerin. Akhirnya sampai tersebar fitnah. Di kota itu juret telah berzina. Ini anak zina adalah hasilnya juret. Diancurin tempat ibadah hajur. Padahal dia tidak melakukan itu. Kenapa semua itu terjadi? doa ibunya. Allah syama. Jangan sampai orang tua kita itu berdoa keburukan buat kita. Ada seorang anak SMA. Biasalah, kalau lulus SMA itu Dia ingin ya Hiburan sama kawan-kawannya Sang anak ini minta izin Sama bapaknya mau pakai mobil Ay, Ayah mau pakai mobil Kata bapaknya jangan Jangan Akhirnya sang anak ini merayu ibunya ya oma ini tuh Akhirnya sang ibu merayu bapaknya Ada persekongkolan nih Anak sama emaknya nih Akhirnya sang bapak sakit hati sebenarnya. Kata bapak ini kunci bawa dan semoga kau tidak kembali. Hati-hati. Dan betul. Sampai jam 12 malam anaknya tidak balik ke rumah. Mulai kebingungan bapak sama ibunya. Dicari. Dicari ke rumah sakit. Dicari kantor polisi. Betul. Anaknya tabrakan dan mati. Wah. Jangan main-main sama doa orang tua. Salatul da'wat mustajabat. Ada tiga doa yang mustajab. Satunya da'watul walid ala waladih. Doanya bapak buat keburukan anaknya. Apalagi ibu yang kedudukan ibu ini di atas bapa. ketika datang seorang kepada Nabi AS dia mengatakan Ya Rasulullah Man ahakunnas bihusni sahabati Wahai Rasulullah siapa manusia yang paling berhak mendapatkan pendampinganku perayananku penghormatanku penghargaanku Ummu, Ummu, Ibu-Mu Sumbamannya Rasulullah Setelah itu siapa? Ummu Nomor dua Ibu Kemudian siapa yang Rasulullah? Sumbam Ummu Kemudian Ibu-Mu putus ثم man ثم abu baru bapak bayangin jamaah ibu-ibu ibu baru bapak sebagian kita lebih mementingkan kawannya Sohibnya. daripada bapak sama ibu kenapa kok ibu tiga kali di atasnya bapak nah siapa yang mau jawab kenapa kok kita disuruh Menghargai atau berbakti pada ibu Tiga kali di atasnya Apalagi nih Sebagian antum belum nikah Kalau sudah nikah kadangkala -kadang ada orang yang lebih berat Sama bininya daripada sama orang tuanya Siapa yang mau jawab? Kenapa kok kita harus menghargai nah, Gumb Gom, ya tolha. Anda tahu, sama anak ini ya? Ini tolha namanya. Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Yang keras. yang pertama telah mengandung 9 bulan yang kedua nah, telah melahirkan yang ketiga Kenapa? ada Kenapa? Kenapa? Kenapa? Masya Allah, kirim ke Kenapa? kirim ke Kenapa? nah Masya Allah, itu jemaah ini tohannya anak emaknya. Masya Allah, Tahu dia bagaimana berbakti sama ibunya? Setelah itu, sama bapaknya ada tiga hal yang tiga hal ini kita semua lupa. Tidak ada dalam memori Satupun dari manusia kalau dia pernah di perut ibu. Oh, siapa yang ingat waktu di perut ibu. Ada yang pernah ingat? Iya saat waktu itu di dalam perut ibu mau keluar, mau keluar. Enggak ada, Cel. Maka Allah Azza wa Jalla ingatkan hal itu. Hamalatu ummuhu qurhan wa wad'athu qurhan wa hamluhu wa fisalihuhu Tiga hal Allah ingat. Ketika ibu kita melahirkan kita. Siapa yang ingat? gak ada ini antum ingatnya dimarahin sama ibu itu yang antum ini ibu kita itu mempertaruhkan nyawanya untuk kita Maka ibu kita itu ada tangga antum kalau pagi, kalau antum mau tidur antum buka antum lihat di situ ada tanda. yang menyenangkan kita seperti itu sembilan bulan makan berhenti, busa nyambung sembunyi, capek orang tua kamu, dia masa di bawah tidur di bawah belanja di bawah bersih persuam bang selalu aktif dan semakin besar perutnya semakin Kalau antum mau coba bagaimana berat kayak ibu kita ngandung kita gitu jemaah. Antum kasih beban beli beras yang lebih banyak. Anumtal cuma lima kilo. Padahal di perut ibunya kita, beratnya bisa lebih 10 kilo. Kemudian ketika datang waktu lahiran, anak ingat mengantarkan istri anak, jalan kaki ya. Dia jalan kaki, muter, muter. Kenapa? Bu kita jalan kaki. Buat kita. Agar mudah keluarnya kita. Cepat. Kemudian ketika terjadi rasa sakit, sakit ya, dia mungkin mau melahirkan, datang ke rumah sakit. Katanya dokter belum, baru bukaan pertama. Nanti sakit lagi, bukaan kedua, bukaan ketiga. Woi, hari-hari itu adalah hari-hari perjuangan ibu kita. Dan kita nggak ingat sama sekali dengan itu. Yang kita ingat seakan-akan ibu anak boleh musad, ibu anak mukul anak. Ibu antum itu cinta sama. Antum. Dan ketika antum lahir, ada sebagian anak yang lahir dengan merobek perut ibunya. Sebagian kita ada yang lahir sesar. Itu perut ibu antum itu disobek. Jadi cacat seumur hidup kita. Allahu Akbar. Kalau kita enggak berbakti sama nyokap. Wa hum huwa syahr. Bagaimana antum disusui? Kita enggak bisa berbuat apa-apa Keluar dari perut ibu kita antum bisa sana. Sekarang ada anak-anak yang berani mengangkat suaranya lebih keras dari bapak dan ibunya. Karena merasa sudah besar, merasa sudah kuat punya ilmu belajar di pesantren berani berani yang angkat suara atas orang tuanya mau antum keluar dari perut ibunda antum nggak bisa apa apa sama sekali antum mau makan nangis mau minum nangis perutnya sakit nangis semua itu ibu dan bapak kita duduk nggak bisa antum sekarang bisa duduk di sini siapa yang ngajari antum duduk orang tua kita Antum bisa berjalan kalau antum nggak diajarin jalan sama ibu antum, tak akan jalan. Diajarin jalan itu jemaah. Ngomong itu diajarin, kita diajarin sama ibu kita. Setelah antum bisa berbicara, orang yang pertama antum sakitin ibu antum dengan lisan antum. Maka itaqullah bertakwalah kepada Allah Azza Wajalla. Abdullah bin Masyud radiyallahu ta'ala anhu dia mengatakan Allah sallallahu alaihi wa sallam ayyul amali afbar aku bertanya ya Rasulullah apa yang paling mulia yang pertama as-salatu li waktiha salat tepat waktu ini haknya Allah Sebagaimana Allah perintahkan Yang pertama hak Allah tunaikan. Setelah itu apa? Berbakti kepada orang tua. Tolong yang belajar ilmu yang kedua ini dicangkek Antum bisa sholat diajarin sama bapak ibu Antum. Bagaimana ibu kita ngajarin kita baca al-fatihah dan itu akan jadi pahala terus buat orang tua kita. Sholatnya dijaga, berbakti kepada orang tua aja. Sebagian mungkin berat di pesantren ini, woa berat. Ust pelajarannya sulit banyak hafalan kadang-kadang ada teman-teman yang kurang ya menghargai antum bertahan demi apa? demi berbakti kepada kedua orang tua. Antum mungkin nggak merasakan sebagian orang tua nih anak-anak ya, mungkin yang bapak ibunya kaya. Mungkin antum merasa tidak seberapa orang tua membiayai antum. Tapi ada i bapak yang harus kerja becak. Ya Anak ingat dengan seorang kawan di pesantren, bapaknya itu becak. Ya becak. Dia kumpulkan buat anaknya. Ada yang bapaknya itu cuma kuli bangunan. Kepingin anaknya sukses. Dan ada sebagian yang orang tuanya harus mengetahui ke luar negeri. Ada ibunya yang harus merantau dan jadi pembantu rumah. Tapi kadang-kadang kita kurang menghargai. Ini amalan yang paling dicintai Allah. setelah berbakti ke orang tua, al jihadu fi Berjihad di jalan Allah azza wa shayy. Dapat apa? usah kalau kita berbakti sama orang tua, dimudah perizgian. Untuk kalau ini bahagia di dunia, ya kita tahu faktor kebahagiaan di dunia itu ada empat: istri yang soleha, rumah yang luas. Kendaraan yang nyaman, tetangga yang baik. Kalau antum ingin dapat itu berbakti sama orang. Jangan berpikir aku akan sekolah, akan belajar terus. Iya, Tapi jangan lupa berbakti sama orang. Kata Nabi Shallallahu Alaihi man ahabba ayub sallallahu fi rizqih. Yang ingin rezekinya dibentangkan. Jama, diluaskan. Dan ingin umurnya dipanjangkan. Apa yang dia lakukan? Sambung rahim. Dan kita tahu. Tali rahim kita itu bersambung sama ibu kita yang pertama kali. Bersama orang tua kita. Ada orang-orang yang mungkin kita lihat dia sukses sesaat analisa lihat dia hartanya banyak, tapi dia durhaka sama orang tuh dia nggak sukses, dia hidup menderita. Ada harta yang jadi azab buat pemilik. Kata Allah wa la tu'ajibka amwaluhum wa la Kau jangan takjub dengan harta mereka dengan anak mereka inna ma yuridullahu liyu'adzibahum biha fil ayati tun. Allah ingin mengadap mereka. Kemudian orang yang berbakti sama orang tuanya doanya mustajab. Dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Ingat dengan kisah Uwais al al-Quran Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taalaanu Umar ini orang nomor dua setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taalaan Nabi mengatakan kepada Umar bin Khattab Umar yati Alaikum Uwais bin Amir akan datang kepada kalian seorang yang bernama Uwais bin Amir bayangin ya Nabi tidak pernah berjumpa dengan Uwais tahu dari mana Nabi tentang Uwais ini? Allah Rabbul Alamin kasih tahu Nabi hanya satu orang tinggal di Ammanzar dengan jarak seribu kilometer lebih dari kota Madinah. namanya Uwais bin Amir Al-Qarn Mamadhi ahli Yaman Dia dulu nih kena penyakit penyakit yang putih semua itu jemaah. Kemudian Allah sembuhkan penyakit itu kecuali sebesar koin dirham. Dia memang minta itu sebagai tanda supaya dia ingat dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Lahu walidatun, barun. Dia itu punya ibu, yang dia sangat berbakti sama ibu. <tuh> Siapa yang ngasih tahu Nabi Sosan? Allah Kata Nabi tentang kedudukan US lau asma ala Allah la'abara kalau dia bersumpah atas nama Allah dia minta atas nama Allah Allah kabul kedua Umar Umar Mikhatta, setiap kali ada pasukan dari Yaman atau jemaah haji dari Yaman Umar tuh selalu tanya Afikum Ues? ada Ues di antara kalian nah, nanti datang lagi Afikum Ues? ada Ues? kenapa Syamah Umar kepingin ketemu Uwais Allah sebut-sebut nama Uwais sampai dipesankan kepada Nabi alaih salatu wasallam tentang Uwais Nabi sampai berpesan kepada Umar, engkau nanti jumpai Uwais engkau jumpai dua orang dia akan datang kata Nabi SAW fa'ini istatata ayya staghfiralaka fad'al kalau engkau bisa, dia memohonkan ampun buat engkau. Berdoa, minta sama Allah buat engkau. Engkau Hukum itu. Umar cari doanya Uwais, siapa? Radiyallahu ta'ala anhu. Dan Umar berjumpa dengan Uwais. Dan Masya Allah. Itu buah dari kebaktian sama orang tua. Antum jangan pernah mengandalkan kecerdasan, usaha, upaya kemudian lupa dengan orang. Kemudian orang yang berbakti sama orang tuanya akan dimudahkan urusannya. Allah akan kasih solusi ketika dia dalam kesulitan. Ingat dengan tiga orang yang terjebak dalam gua. Hadis itu, insya Allah semuanya tahu. Bagaimana tiga orang terjebak dalam gua, Kemudian mereka berdoa memohon kepada Allah. Dengan amalan yang paling mereka harapkan dikabulkan sama Allah. Ada satu orang. Nih. Orang ini cerita. Ya Allah. Aku itu tidak pernah memberikan susu. Susu yang dimakan di sore hari. Kecuali kepada orang tuaku baru semua. Jadi bapak ibunya dulu yang minum susu. Dia perahkan susunya. Baru anak-anak istrinya Atau siapa yang mau minik. Kemudian pada suatu hari Terlalu jauh Dia mengembalakan Kambingnya, pulang malam Bapak ibunya sudah tidur Tapi aku perlu susu Aku taruh di wadah Kemudian aku mendatangi kedua orang tua Berdiri dia Dia beri Dia pegang itu susu dia mengatakan, aku takut kalau mereka bangun susunya gak ada. Dan aku gak ingin ngasih susu kepada keluargaku sebelum orang aku binus. Itu anak-anaknya nangis. Keluarganya nangis. Dia gak urusan sama mereka. Kenapa? Surgaku aku Dia berdiri jamaah dari malam sampai subuh. Ketika bangun orang tuanya minum kedua orang tua kita kadang-kadang menemani orang tua setiap jam berjalan merasa capek dan telah ada orang tua jemaat suatu hari anaknya kurang berbakti semuanya orang tuanya ini punya kebun burtukoh Suatu hari lagi panen jeruk, ada satu keranjang. Tempatnya itu agak tinggi kayak kayak model gunung gitu ya tempatnya. Akhirnya satu keranjang itu sama bapaknya ini dilemparin satu persatu. Nah, kau tunggu di bawah nak ya?" "Iya." "Iya, Pak." Dilemparin sama bapaknya ini jeruk. Sudah habis semuanya. "Nak, bawa lagi ke atas nak." Bawa lagi ke atas sama nak. Kau tunggu lagi di bawah nak ya? Dilempar lagi sama bapak. Apa anak, kata anaknya? Bapaknya apa apa? Capek lah nih. Kalau harus ngambil lagi jeruk, abah bapak lemparkan lagi. Apa kata bapaknya? Nah, engkau waktu kecil puluhan kali engkau lakukan itu nak. dan aku ambil lagi itu jeruk kepadamu dan kau lemparkan padinya lakukan nah, semua orang tua kita cuma kadang kira kala kita sudah dewasa kita merasa sudah kuat kita sudah bisa berupaya jaga kebaktian kita semua capek lelah Allah melihat dan Allah tabrikan yang terbaik kepada anda akhirat akhir dan Allah akan ribuan selalu sembilan jam berapa ya sudah baik 5 menit lagi jam yang durhaka sama orang tuanya, jangan harap masuk surga. Layat kulur jannah, layat kulur jannah kau masuk surga. Lusak anak orang baik, banyak membantu orang lain, anak berangkat haji, berangkat umroh, anak bikin pesantren, anak bikin masjid, tapi anda durhaka sama orang tua, tak masuk surga. Anda harus di Dan ada dua dosa yang hukumannya di dunia didapatkan sebelum di akhirat durhaka sama orang tua, durhaka sama orang tua, dan melakukan kemalikan. Maka bagi teman-teman, bagi adik-adik, bagi anak-anak yang ada di sini. Bagaimana antum berbakti sama orang tua ketika antum ada di sini? Yang pertama, jangan berkhianat sama orang tua. Apa yang diinginkan orang tua? Penuhi. Bapak, ibu antum nggak santai. Cuman. Dia terus mendoakan antum, dia kirim uang buat antum. Sebagian dari luar pulau. Naik bis. Naik kapal laut, naik kereta api bisa sampai ke sini. Jangan hianati orang tua. Waktunya belajar, belajar. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya tidur, tidur. Waktunya makan, makan. Yang kedua, doakan kedua orang tua. Jangan pernah antum berdoa, kecuali antum sisipkan buat kedua orang antum. Robbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Shaghira. Selalu doa kita robbirhamhuma kama rabbayani shaghira, kama rabbayani shaghira. Walaupun antum nanti sudah tua, doanya tetap ikut. Kenapa? Karena memang peran orang tua yang paling besar ketika kita kecil. Antum ingat itu terus. Kama rombaini sohkira. Antum ingat, ya Allah, iya. Ada waktu kecil tuh gak bisa apa-apa. bapak ibu, anak, semuanya. Rabbi rahmihuma kama rombaini sohkira. Terus antum doakan. Yang ketiga. Ketika antum nanti pulang. Insya Allah sebulan lagi antum pulang mungkin. Nih. Tolong antum beli oleh-oleh buat orang tua, Gak harus yang mahal. Supaya mereka tahu kalau antum ingat sama mereka Antum bawa oleh-oleh, antum sisihkan uang saku antum. Jangan beli oleh-oleh, minta iman dari orang tua. Bu, saya mau beli oleh-oleh buat Bapak semua ibu. Kirimin duit tambahan ya, jangan. Antum sisihkan uang saku antum bismillah. Berapa nanti ulang bawa oleh-oleh yang keempat? Ketika antum sampai rumah, antum pijetin orang tua antum. Antum duduk ya, biar bapak antum duduk di atas kursi, ibu antum duduk di atas kursi, antum pijitin kakinya, kacakan ayah bunda aku kangen kan, ayah bunda Antum tunjukkan akhlak yang mulia, dengar dan taati perintahnya. Insyaallah antum bahagia di dunia dan di akhirat. Aqulu ma'ul hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh, innahu huwal afurur rahim.